Assalamualaikum. Apa kau semua? Aku harap semua sihat dan duduk rumah kena kita kena putuskan rangkaian COVID-19. Okey, guys. Aku Yasambro untuk siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Ah, uh, Yasambro akan banyak cerita tentang digital marketing, khususnya Facebook dan YouTube. Okey, hari ni aku nak bukan nak sharelah. Aku first time aku nak buat video view. So aku nak hampa tengok macam mana aku setting dan video ni aku rekod dulu, esok lepas 24 jam aku akan share result video ni so jom sama-sama kita masuk dalam video okey ni aku dah setting dah wawai so first aku click campaign, aku ambil video view kemudian aku, aku ambil off ni, aku off ni sebab aku nak masuk like ni, aku akan guna banyak kali lah ok first, aku nak tunjuk hampa kepentingan ha, kat sini, first time aku nak test video view dan dua benda aku nak test adalah H gender dengan platform device. aku nak tunjuk apa kepentingan benda-benda tu. Okey, first macam biasa aku hanya target Selangor, aku tak mau besar sangat. Ni pun dah besar 2 juta. Sebab apa? Sebab aku saja buat H18 ke 65 plus sebab apa? Nanti hangpa nanti nanti kita ketengok mana H mana yang boleh optimize lepas ni lah. Maksudnya bukan sekarang ni lepas 24 dua gender aku boh dua-dua aku nak tengok mana satu paling, paling baru nak tunjuk hangpa kenapa kerana orang tak percaya so aku tunjuk hangpa so untuk detailing target aku macam biasa aku cuba aku akan letak married sebab yang berkahwin sebab cip, emosi okey sikit kot patu ni macam biasa lah azizah wangsumang sebagai bs sebab dia yang paling pioneer dalam malaysia untuk digital marketing so aku tadi digital marketing online social media marketing Kemudian language aku tak meleng dengan english all connection aku tak exclude exclude people who like sebab aku nak tak like ke -er, masuklah ni uh, untuk like barulah <tik> placement aku saja big automatic dalam ni dia ada device dia ada edo dodo mobile dengan desktop pastu dia tick semua lah tak apa aku biarkan dulu sebab aku nak kena tunjuk kat kau orang kan orang tak percaya pasal apa sepoh? kena pasal buat pasal ni okey cuma true play ni aku tak tahu lagi sebab tu kata ni first time aku buat video view so sama-sama kita buat aku saya through play aku biar aku letak kat sini dia ada dua jenis through, through play dengan ni aku tak tahu mana elok so aku try dulu, dulu. aku ambil through play dulu Ini ni aku tak payah uh, control budget aku tak lemah nge macam biasa lah C, C put X ok so continue Lepas continue aku pilih face dengan Instagram aku untuk publish ad ni. And then then, okey, aku buat create ad sebab apa? Aku tak mau bagi ex aku nampak kat competitor. Ha itu, itu key elementnya Kalau use existing dia akan guna post hang. Create ad, angkat hang seorang je nampak ad ni dan bila orang dah lepas dah tak nampak boleh dapat cari dalam page hang. Lepas tu aku letak ha ni, aku tak sikit thumbnail aku aa effort sikit lah buat pening kepala tak tahu lepas dah kita test dulu lepas tu, untuk copywriting aku rasa ni ok tapi kita tak tahu kita test nama pun testing pening kepala dan tak tahu nak setting iklan eh, macam mana live page ini segera insyaAllah aku boleh bantu dengan percuma so kita run sama-sama eh. ni aku guna video yang kata aku nak aku nak bantu bahawa secara percuma itulah, so lepas run kita tengok so itu saja kot daripada aku kita sambung keesokan harinya. Bye.